welcome back on my Watch YouTube channel. Still with me, Tio. Tapi kali ini yang akan gua bahas adalah Ori versus KW Oke, okay? stay tune ya. Seperti yang kalian udah lihat di depan ini yang mau gua bahas kan udah kelihatan dong, G-Shock, G-Shock. Nah, tapi G-Shock apa sih yang bakal gue bahas? Ayo kira-kira yang gue buka yang mana dulu Oke okay deh Yang KW aja dulu gue buka ya Kardusnya pun finishingnya beda men Kalau yang asli itu cuttingnya sama finishingnya itu lebih halus tau gak sih Terus biasanya di belakangnya sini gak ada stiker Tapi tetap aja Kalaupun yang asli juga biasanya ini finishingnya putih Ini abu-abu Terus coba lihat nih Cetakannya mana ada kayak gini Gak ada Cetakannya gak ada kayak gini nih Resisnya ya udah miring Aduh Nah terus ini kotaknya kaleng, kaleng seperti G-Shock pada umumnya. Tapi lihat aja finishingnya juga beda. Mungkin kalau gue bilang shape-nya udah lumayan ya, bentuknya udah lumayan. Cuman tetap aja nih grafirnya di sini beda banget untuk uh, stroke-nya, kedalamannya, sama finishing paintingnya di marker tulisannya juga udah beda banget. Nah sekarang ini dia jamnya. Oke sekilas sih kalau dipegang kelihatannya keren-keren aja ya. Nah di sini aja nggak ada tempelan kode SKU nya ya Cuman tag nya yang kayak gini aja Dan yang gua bahas ini adalah Casio G-Shock GSTB 100 series ya Oke nih ya pertama dari segi look nya aja deh ya Tampilannya aja udah beda lihat. mulai dari tulisan Mode, Connect, Shock Resist, Fine, Light Dari segi fisik aja udah kelihatan. Walaupun ini stainless steel gua nggak tahu Ini stainless steel nya beneran atau bukan Let's see, fiturnya seperti apa? Ini biasanya crown buat set, ya. Tapi Let's see, biasanya pekerjaannya nggak kayak gitu. Hmm, kayak jam biasa men, kayak jam pada umumnya. Cuman diputar. Padahal GSTB yang ini nggak semudah ini loh. Oke. Okay kedua ini tombol light, kalau gue pencet jadi apa coba chronograph nyambung gak kira-kira reset dan ini yang tombol connect buat bluetoothnya waktu gue tekan coba lihat apa ini jadi tombol lampu tuh ini cuman stitik kayak gitu tuh terus yang tombol mode Nggak bekerja Back nya Aduh Finishing nya juga macam begini lagi Oke okay, sekilas kira-kira begitu Sekarang kita bandingin sama yang ini <laughs> Ini adalah G-Shock GSTB100D9AJF Kok bandinginnya sama yang JF sih? Iya Tapi yang JF sama yang DR itu sama kok Cuman ada perbedaan di box nya aja Ini yang asli Ini yang kali Dari segi kedalamannya aja udah beda ya Jarak antara dial ke kacanya Finishingnya juga udah beda Nih kalian bisa lihat sendiri markernya Oke, Ini yang asli Untuk stroke kedalamannya, tekanannya, grafirnya Semuanya rapih Catnya juga rapih Dan kalau ditekan tombol yang light Tuh Tetap light Nih tombol light ya Seperti kalian lihat Dan crownnya seperti apa? Sepatu buka ya, Ntar, tarik Sih? Bekerjanya beda, nggak cuma asal disetting kayak jam biasa sih pergerakan jarumnya kayak gitu tuh. Dan untuk tombol mode-nya dia bisa milih mau mode di stopwatch atau mau di cari Alarm atau Hour Time misalkan nah ini di Alarm mode nya nah sekarang udah balik ke mode utamanya lagi terus untuk connect ini biasanya kalau kalian punya di HP kalian udah install G-Shock connected tinggal dinyalain bluetooth nya di HP terus tinggal di pairing aja nah ini ya perbedaan asli sama kawenya dari fisiknya pun juga ada beda yang ini jauh lebih tipis kenapa lebih tipis karena mesin ini mesin jam biasa kalau ini emang dikondisikan kebutuhannya dia jadi gede mesinnya juga disesuaikan ya terus dari detail uh, baut dilaknya ini ini aja juga udah beda finishingnya juga ada beda sebetulnya kalau kalian lihat dari sini aja udah beda ya klasmnya juga yang ini lebih kokoh dan lebih gede yang ini kecil kalau yang original, back case nya kayak gini dan grafirnya semuanya jelas, lasernya juga bagus rapi. Jadi walaupun Jisok itu tipe jam, misalkan ada yang ngomong, Jisok e, kan jam banyak KW nya loh eh, yang iya, karena dia populer. Tapi apakah iya, kawenya itu benar-benar menyamai originalnya? No, lihat aja dari sini aja, udah kelihatan banget bedanya. Bahkan Bukan cuma di luarnya aja ya. Untuk finishing dialnya, kedalaman dialnya, itu aja udah beda. On handsnya, kalau yang ori, walaupun gede, tetap nyaman dipakainya. Beratnya juga pas, mantap. Kalau yang ini, kurang ergonomik. Filter rantainya juga kurang nyaman, so kalian jangan tergiur sama yang overload ya. Maksudnya, yang price-nya overload terus berpikir beli KW, mending kalian ngumpulin dana dan beli yang ori. Oke, okay? itu jauh lebih worth it. Nah, untuk spesifikasinya, dia spesifikasinya pastinya quartz movement ya, dan kalibernya dia ini pakai top solar pastinya. Kalau untuk water resistance-nya ini di 200 meter. Untuk case-nya stainless steel, glass materialnya mineral crystal. Untuk back case-nya ini screw-on case back ya, seperti biasa di G-Shock ya, pakai baut. Terus untuk diameternya dia di 53,8 mm dan untuk ketebalannya only di 14,1 mm. Nah, untuk lock width-nya ini cuman khusus buat seri ini aja. Jadi kalau misalkan kalian gontekan, mau gantakan di strap mesti yang compatible sama tipe GSTB 100 juga. Lumnya ada, tapi I think ini cuman ada di hands-nya aja sih, ya. Dan kalau misalnya lum-nya enggak kelihatan gampang nggak masalah kan ada lampunya fitur yang lain lagi tadi ya connected jadi bisa di uh, pairing sama HP kalian tentunya kalau kalian udah uh, install G-Shock Connected ya terus Bluetoothnya diaktifin jadi kalau seandainya kalian mau ke luar negeri pun atau ke mana ribet setting-setting lagi nggak sih tinggal buka aplikasi G-Shock Connected nya nyalain Bluetoothnya di pairing otomatis nanti uh, jam ini akan menyesuaikan sama waktu di HP kalian atau di cell kalian ya well oke okay. i think that's all untuk sharing-sharing uh, kali ini eh iya sebelum gua close ada yang belum subscribe belum? kalau misalkan ada yang belum subscribe silahkan di subscribe ya biar nggak ketinggalan info-info terbaru dari channel kita terus kalau yang like silahkan like kalau yang nggak suka tetap klik dislike dengan tombol yang begini oke kali ini gue bakal adain giveaway buat kalian ya giveaway tapi gue ada pertanyaan nih buat kalian nah tadi kalian kan udah uh, nyimak ya kalau tentunya nonton, nonton dari awal pastinya kalian udah nyimak dong. Nah, G-Shock ini eh ya, GSTB100D 1A9 ini ini masuk dalam family G-Shock apa? Ayo, nah, kalau G-Shock tuh kan biasanya ada family-nya ya. Ada Matmaster, ada Rangeman. Nah, ini masuk dalam kategori family-nya yang mana? Ya dengan bentuk kayak gini nih kategorinya apa terus pertanyaan lain g shock ini sebetulnya biasanya kan kebiasaan g shock itu kalau yang pakai jarum tetap ada digitalnya ya ini full analog atau analogi gampang lah pertanyaannya yang ketiga fitur yang spesial dia bisa ngapain yang paling khas dari seri ini. Kalau GSO kan biasanya fiturnya lama-lama eh, kebanyakan sama, ya kan, walaupun beda bentuk. Fitur yang membedakan ini, kenapa dia dinamain GSTB? Kira-kira apa fiturnya yang tadi udah gue sebut, ya? Yang memudahkan kalian tadi. Oke, tiga pertanyaan, gue tunggu eh, jawabannya sampai. Hmm, 29 Juli ya, karena gue akan uh, usahain pemenang bisa diumumin di tanggal 30 Juli. Jadi, jawaban paling lambat semepet-mepetnya tanggal 29 Juli. Kali ini yang bakal gue giveaway sama kalian adalah Casio G-Shock AWR M100 SMG 1 ADR. Tuh, lihat dari judulnya aja udah keren ya. Eh? Pokoknya, tiga pertanyaan tadi ya. Tulis di kolom komen. So, have good luck. Oke, okay? see you in the next video. Bye.